balik lagi di acara RCTV Indonesia dan kali ini RCTV Indonesia akan menantang Drifter Drifter yang ada dan ini sudah masuk delapan besar yaitu di acara RCTV Challenge, nah with Helian Toys. Nah sekarang kalau kita lihat di sini ada Om Godel sebagai host, tapi lucunya dia adalah peserta juga sebenarnya ya kan. Nah dia akan ngelawan Mas Hadi dan ini udah lapan besar dia itu ketemu Mas Hadi di bracket 8 besar ini. Nah, lu mau tahu kan semuanya nih keseruan apa yang bakal mereka buat karena kalau kita lihat mereka berdua ini sama-sama uh, drift king-nya di Jakarta lah bisa dibilang. Nah, jurinya akan ada DAVA nih di sini nih. DAVA emang biasa ngejuri acara-acara Nah ini dia nih kita lihat nih Saling ejek kan biasa untuk ngedropin mental ya kan Ada Mas Hadi ngeledekin Om Godel Kalau kita tahu nih berdua ini Kalau lagi ngepepet eh, orang itu gila-gilaan banget Ngechasingnya gila-gilaan nih mereka berdua nih Mas Hadi terkenal sama eh, ngepepetnya gila Om Godel terkenal lainnya bagus Nah mereka sweet untuk menentukan siapa yang chaser duluan Oke, kita mulai Mas Hadi sebagai Chaser dan Om Godel leader Kalau kita lihat, wow bukan angle yang gede dari Om Godel Tapi Mas Hadi tetap bisa mepet pakai angle gede juga, itu kerennya sih Nah, ada sedikit impact juga ya, sundul-sundulan tipis lah ya kan Nice angle dari Om Godel dan Mas Hadi juga angle yang besar untuk menjadi Chaser kalau kita lihat ini uh, sulit untuk menjurikan, tapi di sini ditentukan round pertama adalah Om Godel, Tex karena uh, ngelitnya sangat bagus banget. Kita akan lihat round kedua nih, babak kedua round pertama. Wow, nice sekali Om Godel. Big angle dari om Godel Mas Hadi juga ngelitnya Oke okay, proximity kalau kita lihat Mas Hadi nggak ngelepasin om Godel ya, Gokil banget mas Hadi Cuman kita lihat Keputusan juri ya ada sedikit Sundul-sundulan tipis dari mas Hadi Harusnya itu mengurangi nilai dari mas Hadi Tapi proximity gokil dari mas Hadi Apakah itu nolong Kita lihat di round kedua Babak kedua round kedua Nih jurinya juga dapat susah ya untuk untuk ngebuktiin ini siapa yang uh, layak menjadi pemenang emang karena ini udah babak kedua babak penentuannya nih kalau misalkan Mas Hadi menang uh, akan ada babak ketiga kita lihat nih Mas Hadi sebagai chaser dan nah mungkin ada impact di situ belum terhitung akan di restart nah kita restart nih kita lihat deg-degan sekali muka mereka berdua ya kan Serius banget nih, mereka Kita mulai. Mas Hadi, uh, sebagai leader, Om Godel Chaser, kalau kita lihat, emang uh, wow, big angle sekali dari Mas Hadi seperti biasa. Tapi Om Godel juga tidak melepas, sebagai Chaser ada sedikit sundulan dari Om Godel, dan ini Mas Hadi terkenal bermain politik biasanya di sini nih. Oh nice, dari Mas Hadi, World Tap. Tapi Om Godel, nah itu dia Om Godel kena umpan Apakah juri melihat politik yang dilakukan Mas Hadi? Kita lihat nih keputusan Dava sebagai juri nih Nah kalau kita lihat pengumumannya adalah yang menang adalah Om Godel Karena mungkin politiknya Mas Hadi terlalu kebaca sama juri Nah hadiah ini dipersembahkan dari Elihan Toys Hadiahnya SRC coy Jadi buat yang bangun body Om Godel Udah punya spare part, -spare part dari Helihan Toys Atas kemenangan-kemenangan dia sebelumnya juga Jadi kalau dilihat Om Godel ini Hadiah dari Drift Challenge ini udah mengumpulkan banyak hadiah nih Serunya itu ketemu lagi minggu depan di next episode Dan harusnya lebih seru karena sudah mulai mengerucut nih